serba nih Oh lagi lo punya orang main tabu-tabu aja kita rusak lu lo. lu lo mana lu iya ya, latihan malam ini lu gimana ada jadwalnya nih yeah. ya segala bukan ditambah-tambah, kagak usah ganti yang baru iya nah, buruan Mari ini lagi latihan besok kita tanggal berapa ya? Satu main di Medan, iya, ini buru orang sono karo-karo, gini, karo-karo di Medan, nih, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, oh iya, Duh, banget, Bapak Bapak gue. bukan, Bapak bukan, bukan, bukan, banget bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, mulu Elang, kali Keseduh Melin. Mm -mm. main bawahnya beng-beng. <guluh> <guluh> ada aja kelakuan Ada aja kelakuannya. Udah kan komen lagi ya? Udah sini-sini lo. Berisik. Berisik emang kerjaan gua berisik. Eh nungguin dia ya, nih. Atau belum datang. Main banget deh. Kalau datang pasti ada aja nih. Alasannya gitu. Ada aja deh pokoknya dah. Dengerin nih ya. alasannya. Assalamualaikum. Nah, Tuh, kan juga. Apa sih ya, mungkin lu gak enak banget? Eh, nyesel gua noh nanggulis gua no, di sana, ngaco. Oke, kan, ada aja alasannya. Eh, gua ganti nih, tipisnya, oh, remote aja. Kan ban depan gua yang bocor, ini tabel yang belakang. Capek kata sewot, itu nggak bisa waktu gua kan jadinya. Harusnya lu bilangin bang nih rantainya ganti. Gua udah bilang bang turunin aja kalau mesinnya. Aduh, gua bilang gitu, Break aja tuh orangnya. Gua salah gua dong, gua telat lu tadi ditelepon ngomel ngomel nih ngomelin ada aja alisannya pasti kalo lu diomelin ngeles mulu emang kayak gitu gua gak gitu tuh namun situ tuh males gua ya gak kagak-kagak orang ya, makanya makin lama makin pinter dia diomelin ngeles. diomelin ngeles ngeles, pinter dia lebih susah pan ngelesnya, cara ngeles itu tuh gimana ya <laughs> itu yang gua mikirin tuh gimana ya kalau disana pasti anak marah mau kuning gua harus cari pikiran nah itu yang capek banget bernih <laughs> Udah nih mau latihan apaan dibalik kamera mungkin kayak penyamun nih ya. <tuh> Oh <tuh> sih, <tuh> apa banteng Gua lagi ya, belum paling keren luar Dibandingin jawir <tuh> Iyi, yuk, yuk, yuk, yuk. Berarti saya ikan gua atau orang gua Dia <tuh> <tuh> nyanyi ya udah ya apaan, nyanyi apaan Enggak ada yang request kita nyanyi apaan <tuh> aja dan serah lu Tadi lu <lo> bilang, <tuh> lu berarti samain lu bohongin dong. <tuh> lu kemari ke studio buruan ada yang request nih agak ada yang riku selama ini gugung ongih, oh karena kan kalau manggung nyanyinya salah mulu <laughs> kan buat kemajuan dulu oh. okay. jadi disiplin waktu iya oh iya, berarti benar, nakpin ben, begitu ya bukan masalah hmm. disiplin waktu, disiplin mulut <laughs> oh iya okay. disiplin mulut udah oh. ngapain? kencengin tuh gue goyang-goyang mulu iya caget caget dan ini lu, kayak mat gaper lu ada kunci pakai lah segala mencing ini ya. udah <sminations> kan <sminations> kan begitu kayak kan tahu <sminations> <sminations> Enggak, lagu kita kan ada grup. Lala. Grup -lu yang ya, lah, lah, lah, lah, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, kan judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, judulnya, Dan di ruang dapur, oh, bener beneran yang sering jadi WC Umur mau masuk apa Tapi intinya, ku. sudah punya pacar kedua. Kau hutan lagi, buang cari lah ya? tinggal sabut hati tu tinggal sabar sempatanku sabar tinggal abadi terus tu Belum punya pancuran. Ayo lah, cuci rindu, cari ran sembarang. Aduh, jangan di tempat umum. Air akan bekas di luar dapur masak yang sering pakai air pure. Sudah kali. Sama tinggal sabun mandiku. Asik. Selamat tinggal, Abah. Sempanasku, selamat tinggal. Abah, di sekarang Ku punya Jabrai baru. Selamat tinggal, sabun. Apa ini bahasa sanakku? Gue pikir lagu ini, aku bareng. Gue bikin, lah, lah, lah, lah, lah, lah, kan lu kan dikit. Nah, kayaknya baru undangan nih. Nah, gitu, gue bikinin tuh lagu. Oh, ada lah, kan? Apis kan? Dia, dia tuh di Yogyakarta abis tuh, lu lama sih datangnya. Eh, ya. tadi kasih bonus apa ya? Gue bilang, gue apa ya? Oh, itu ya, suruh bayar ya, Bang? Ya bayar loh lu Oke lamaan lu Gue dateng lamaan oh, iya, Ya gue main satu lagu Seru bayar Bodo amat ya lu Anak setan lupa pada emang nah, Tahun gitu gue baru datang. dateng <tuk> Gue ngomong program Karena tambah dari tadi <tuk> Ini enak tuh Menih orang ketinggalan Disini aja jangan <tuk> ya, mana-mana lu Bang Belum bayar tuh dia tuh <tuk> Aduh, Biarin aja ah. Ah, Males ya. banget gue deh Bocah nah, nah, ada aja